tapi itu paling. Thank you Bali Kecil itu, baca cengkalan niku cengkalan, cengkalan, cengkalan, cengkalan kunci Oh, bagian penting ah karena ingin-ingin ini ingin ini kan tapi ya tapi eh, Kelipatnya gak ya, kebombongannya harus ya Lekan terkacai memang, tapi ngomongnya tapi ngomongnya ngomongnya Emang jangan tapi gak Ya, juga ya ya, Kemana meter? Kalung Iki ikut batu gimana? Karena ini mang pasti. Sudah, ini hai, hai, tahu hai, ini hai, hai, hai, dan ternyata kami apa. kau kuda. pok. Gana man, ya. Aku saya itu. saya enak. enak Ibane Iku api abel sing kurang kecek apa kurang bawuri Tapi Agus pada Ayuh. channel agak. Greol greol. Oh. pernah sih,